Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke Inti Tutor Yang membahas tentang dunia peryoutubean Indonesia Oke, okay, jadi kali ini siapa yang merasa Videonya tenggelam atau videonya masih sepi Di dalam dunia Youtube Video kamu susah ditemui Itu ada kesalahannya Oke, okay, aku mau ngasih tahu gimana caranya Tapi sebelum daripada itu Kita boleh dulu aktifin loncengnya Agar mudah mengingatnya Oke jadi kali ini kita bakal masuk ke dalam Dunia Youtube Pemain Youtube itu sekarang Udah makin banyak Jika kamu main Masih sekedar biasanya aja Dan tidak menggunakan trik-trik yang dikasih Oleh pihak Youtube Dan membiarkannya aja Dapat dipastikan video kamu tenggelam Karena video sejenis Itu sangat banyak Apalagi kamu masih baru yang memiliki jumlah subscriber masih sedikit Tapi ini bukan menjadi faktor yang membuat kamu tenggelam Karena Kita juga bisa menentukan siapa penonton kita Dan kemana arah video kita Jadi semua itu berdasarkan dari kata kunci Atau kata yang mengarahkan video kita Nah, jadi sebelumnya Kita Masuk dulu ke aplikasinya Jadi ini merupakan aplikasi yang ada di Android Pengguna PC juga bisa melakukan hal yang sama Jadi sama-sama menikmati ya Oke sekarang kita buka aplikasinya Masuk ke aplikasi Chrome Nah jadi tampilan semula Chrome ini seperti ini ya Jadi untuk mendapatkan situs desktop Kita masuk ke titik 3 yang ada di atas Kita klik Cari yang namanya tampilan desktop. Di sini kita klik atau kita centang tampilannya bakal berubah seperti ini. Udah, kalau udah berubah seperti ini, sekarang kita masuk ke dalam YouTube Studio. Klik tombol yang foto profil kita. Setelah itu, klik YouTube Studio. Di sini kita klik lama ya, baru new tab. Oke, okay, kalau udah kita pindah ke newsroom masuk ke YouTube studionya lalu pilih bagian paling pojok bawah kiri. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan negara. Nah, di sini negaranya kita buat berdasarkan negara kita. Nah, kalau misalnya kalian orang Malaysia, orang Singapura, yang mirip-mirip dengan Indonesia, boleh dipilih negaranya Kalau memang udah tinggal di Indonesia Juga boleh pilih Indonesia Walaupun kalian berada di luar negeri Ini juga tetap bisa Apakah bermasalah dengan PASEN? Jadi kalau misalnya pengiriman PASEN itu nggak jadi masalah Karena ada alamat tetap Atau alamat pengiriman Oke okay. Udah? Udah belum? Udah. Nah kalau udah kayak gini Kata kunci bisa kita cari dari dua sumber. Jadi sumber yang pertama kita cari itu merupakan sumber dari pencarian pihak YouTube. Nah, kita masuk ke masuk kembali ke aplikasi YouTube. Buka pencarian. Oke, buka pencarian, tentukan pencarian dari tema kalian. Nah, di sini kita buat aja ya mukbang Nah, dari mukbang ini aja, ini udah memiliki beberapa referensi yang sejenis dengan video kita. Kita bisa lihat nih, mukbang itu banyak jenisnya ya. Nah, jenis-jenis ini, itu bisa kita masuki ke dalam kata kunci ini. Nah, kata kunci ini, sistem paketnya bukan hashtag ya, tapi seperti ini kita klik beberapa kata atau beberapa kalimat, kalau udah kita tinggal tambahi koma aja di akhirnya. Nah, setelah tanda koma ini dia bakal jadi seperti ini. Ini merupakan pencarian berdasarkan dari pihak YouTube. Dan pencarian ini bisa kita perluas lagi, kita tinggal masuk aja ke dan pencarian ini bisa kita perluas lagi. Jadi Caranya, kita masuk ke dalam Chrome lagi. Kita masuk dalam Chrome, klik tiga ini. Ada yang namanya mode samaran. Nah, kita masuk ke dalam mode samaran ya. Kenapa kita harus masuk ke dalam mode samaran? Karena dalam mode samaran ini, itu merupakan tampilan default atau tampilan bawaan tanpa adanya riwayat pencarian dari. Kita sebelumnya Jadi kalau misalnya kita udah banyak pencarian Itu bakal membentuk algoritma Yang mengarahkan kebiasaan kita ketika menggunakan Chrome Jadi dibuat mode samaran Lalu ketik lagi ini mukbang Kenapa kita klik mukbang? Karena ini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih Kita scroll Nah ini dia Ini merupakan pencarian yang ada di Youtube Terlepas dari tadi ini, ini masih ada lagi. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, dan ini juga bisa kita copy, kita masukkan kembali ke dalam kata kunci tadi. Yang dimana ketika orang mencari kata kunci tersebut di dalam Google, video kita menjadi salah satu rekomendasi yang bisa ditarik oleh algoritma untuk diberikan kepada seorang penonton. Ini yang bisa membuat video kita naik ke atas beranda dan mendapatkan view yang secara alami nggak ada lagi. Itu cara aneh-aneh, cara ini aja udah sangat efektif. Terlebih daripada itu, kalau kalian ingin tetap menggunakan hashtag, itu juga bisa. Jadi, hashtag itu bisa kita isi di kolom deskripsi. Klik aja hashtagnya, nanti bakal banyak rekomendasi. Yang banyak digunakan oleh channel-channel Tapi ini digunakan banyak oleh channel-channel ya Bukan berdasarkan pencarian penonton Kalau pencarian penonton seperti dua step yang sebelumnya Ini berdasarkan hashtag yang banyak dibuat oleh channel-channel Jadi bebas ini semua Tiga-tiga bisa dipakai Ataupun dua sistem aja bisa dipakai Dan ini udah terbukti Simple ya Simple banget. Tinggal kalian aja memanfaatkan fitur-fitur ini. Segini aja dari aku. Boleh di like, boleh juga di subscribe, dan boleh juga meninggalkan pesan. Jika ada beberapa opsi pertanyaan. Ataupun hal yang ingin dipertanyakan. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.